Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua ataupun wali mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada kami menitipkan putra-putrinya menuntut ilmu di kampus ini. Alhamdulillah putra-putri kita pada hari ini memulai langkah memasuki arena kehidupan yang nyata di tengah masyarakat. Karena itu hari ini menjadi momentum emas untuk para lulusan diri dan perjaya Untuk berpengaruhi lebih baik lagi Kepada alma mater, daerah, bangsa dan agama Melalui kiprah dari semua di tengah masyarakat Adik-adik semua, anak semua Bisa sampai pada posisi ini Ini juga melewati berbagai macam ujian dan cobaan, Dan terbukti bahwa dengan kesungguh-sungguhan Dengan tekad. Dengan tidak mengenal lelah, maka Anang dan semua juga sampai pada posisi saat ini.